siap kalau kita gitu. nanti kalau yang subscribernya Derosa Auto tinggal kabarin siap. aja kita subscribernya biar dikasih harga khusus nah Yaitu. siap pokok aku tidak pokoknya... lupa nomornya kosong delapan satu oke kata kuncinya begitu telepon Bang Yanwar bilang satu aja dari channelnya De Rosa De Rosa Auto, Auto ya Siap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Derosa Auto. Auto. Oke, teman-teman Derosa Auto, kali ini saya tetap keliling showroom. Kebetulan hari ini saya ada di Garasi WTC Gading. ya. Jadi, ya. tempatnya di Garasi Gading ya. Di WTC Matahari Serpong ya. Oke, teman-teman terima kasih sebelumnya yang sudah menonton video Derosa Auto dan juga yang sudah subscribe serta like di videonya Derosa Auto tetap ikutin terus videonya Derosa Auto karena kita akan berbagi informasi seputar stoknya showroom teman-teman kita nih ya jadi kalau misalnya ada yang sedang cari unit gak usah pusing-pusing tonton aja channelnya Derosa Auto ya yeah. oke okay. Kali ini saya ada di garasi gading, langsung ketemu dengan ownernya yaitu Bang Yanwar. Apa kabar bang, bang? bang? Alhamdulillah baik Bang. Alhamdulillah. Sehat Bang. Alhamdulillah. Tetap semangat jualan ya Bang. Tetap. Tetap semangat. Sehat nomor satu. Sehat nomor satu. <laughs> jualan tetap oh. juga harus. Eh, tetap. Ya, kan? <laughs> nah, kalau nggak jualan nggak sehat. <laughs> <laughs> Oke Bang Yanuar Iya. Kalau gitu langsung aja diinformasikan garasi gading ada di mana Bang. Garasi gading ada di parkiran Mall BTC Matahari Serpong Lantai 5 Siap Kita ada di P5 Blok B8-9 B8-9 ya Bang Iyi, ya Di pojokan Di pojokan, di pojokan ya kan. Pokoknya paling hook nih Paling hook <laughs> Oke Bang Nomor nah. teleponnya boleh Bang di share Bang? Ah, Kalau nomor teleponnya di 0815 8789 518 Siap Ada WA nya Ada WA nya Standby. juga ya Bang Iyi. ya Standby Iyi. Pokoknya 24 jam ya Bang? Iya siap Siap <laughs> Kalau okay. nggak tidur Siap <laughs> kalau nggak tidur <laughs> Bang uh, Teman-teman dari Rosa Auto Nanti barangkali kita informasikan nih Bang iya. Kalau misalnya benefitnya beli di Garasi Gading itu apa Bang? Benefitnya kalau kita jualannya cash-cash aja ya Betul Jarang ada showroom yang maunya jalan cash Tapi saya Betul. jualannya cash saja. Betul Dan dipastikan harga di bawah OLX Siap gitu. Kita jualan cari Cepetnya aja cari, cari cepet, berkahnya Cari berkah ya Kalau ada yang mau jualan Beli kredit di tempat lain aja Betul <laughs> Jualannya cash aja biar cepet Siap <laughs> Males ribet <laughs> Siap ya Jadi showroom garasi gading ini Spesialis jual pembelian tunai ya Bang tunai ya aja. Iya artinya kita supaya berkah Pembeliannya Dan juga nggak ada embel-embel Cocok bayar tunai langsung dibawa mobil Bawa, dipakai silakan. bang Mungkin kayak Garansi, uh, kalau garansi tergantung unit tahunnya ya. Kalau tahun-tahun yang muda, nanti kita bisa bicarakan masalah garansi mesin sama garansi transmisi itu Betul. sampai satu tahun. Sampai satu tahun, gitu. terus ada garansi juga. Kalau seumpama ada kendala sama mobil dalam waktu seminggu, siap. kita bisa bicarakan secara kekeluargaan. Siap, ya, dijamin ya. mobilnya juga bukan mobil-mobil yang busuk-busuk, siap, Dia yang ambil dari pemakai langsung, rata-rata jarang yang ambil dari relawan, siap. Gitu. Yang pasti bebas laka sama bebas banjir ya bang. Bebas banjir, bebas laka. Bebas laka, mm -hmm. oke bang. Siapa bang? Kecil ya? gitu? Laka kecil ya, laka wajar kecil. Lah ya. Barat-barat <laughs> wajar ya. Barat wajar, ya. wajar. penyebutnya dikit ya wajar. Siap kita bang. Perbaikin. Oke, gitu. bang. Uh, langsung aja nih bang. Stok-stoknya di garasi gading ada berapa ah, bang? Stoknya kebetulan sebenarnya ada lima. Cuma ya. yang ada di depan kita ada tiga. Siap. Ada Yaris E otomatik 2012 ribu dua Siap kilometer baru 64.000an 64.000 uh -huh. ya bang ya terus ini ada Nissan March dua ribu ini Nissan March dua siap tipe L manual uh, pajak udah mepet tapi nanti bisa kita bicarakan masalah pajak siap. sama ini ada pickup jarang jarang nih ada pickup nih siap masih kaleng breng sasis nggak <laughs> ada karat karat cat masih original bekas bawa furniture bukan bawa yang berat-berat. Siap kalau ya. gitu. Uh, pajak masih panjang bulan Januari 2023. Siap. Tangan siap. pertama dari baru. Siap, Bang. Ban masih tebel-tebel. Siap. <laughs> kita bahas satu-satu ya, Bang ya. Siap. Nah, ini kita ada Yaris E. Matic. Matic ya, Bang ya? Iya. Tahun 2012, 2012. Tahun 2012 nih, teman-teman. Pajaknya bulan 11. Plat B Jakarta Barat ganjil, teman-teman. Ganjil, ganjil. Betul. Banyak Siap. orang nyari ganjil padahal sama aja sebenarnya. Sama aja. Ah, ini kilometernya berapa, Pak? Kilometer 64.000, pemakaian ribu, tangan ya? kedua, BPKB tangan kedua. Siap. Uh, tapi dijamin kilometer kagak putar-putar. Siap. Kalau yang ini, kilometer pokoknya aman, aman. jamin aman. Garasi gading nggak pernah muter kilometer. Siap. <laughs> Ada Yaris E matic, matic 2012 ya. Harganya berapa, Bang? Kalau menurut harga kalau kita buka di OLX seratus tiga Siap, cuma spesial nih buat subscribernya, subscriber di Rosa, <laughs> Rosa Auto. siap, kita kasih satu dua jangan nawar-nawar lagi. Iya, tuh <laughs> boleh dicek di OLX, harganya paling bagus. Siap, teman-teman, nah. harganya seratus dua juta, Yaris tipe E, automatic ya, Warna Warna merah, warnanya jarang merah, jarang nah, ini kinclong nih, teman-teman. Warna merah merona. Ini saya suka sih warnanya. <laughs> Oke, okay, Bang. Kalau yang lisan nih, Bang. Ini tahun berapa, Bang? Nih, 2013, pajak bulan Siap. 8, tangan kedua juga. Iya. Uh, transmisinya? Transmisinya manual. Manual ya. kaki kaki mesin masih enak dipakainya. Siap. Cuma emang ini kemarin kita rekondisi. Rekondisi. Baru ya. kita cat total. Siap. Wah, bakar. biar Konsumen puas. Konsumen puas ya. <laughs> langsung datang aja biar lebih pastinya. Siap. Ada bekas kena dikit, tapi bukan fatal. Iya. gitu Siap teman-teman. Jadi karena memang di garasi gading ini penjualnya pokoknya amanah syariah apa Dengan apa, apa adanya? adanya. Kita kita infoin langsung. Apa infoin adanya? langsung. Nggak Mobil tutup Nissan March. Nisan March. Tahun dua ribu dua belas. Tiga belas. Tiga ya. Hmm. Ini sudah dicat ulang, tinggal pakai aja Artinya mobil pasti dijamin glowing Glowing, glowing. Iya Kilometer berapa ini bang? Kilometer 97 Sembilan puluh tujuh ribu teman-teman ya Tapi gak jamin ya Soalnya ini tangan kedua, ambilnya juga dari tempat yang lain Siap. Kita nggak berani pastiin Siap kalau gitu nah, secara kondisi masih top Secara kondisi, kondisi masih oke okay, teman-teman Harganya di bandara berapa bang? Kalau ini kita buka di OLX 82 atau 83 saya lupa Siap, Cuma khusus untuk siap, auto 77 aja Nah siap, aja 77 ya. siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, Ada siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, ada siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, Cuma kalau secara cat masih kaleng ya? reng masih original masih Ini original. udah pakai AC, Siap. udah pakai audio jeduk-jeduk Nah audionya okay. tebel, -tebel bannya tebel-tebel, pajak hidup, kir, kir hidup Kir hidup Mesin ya bang. terawat Mesin terawat Mesin terawat, teman -teman. dijamin ini pakaian sendiri ya, Ini, <laughs> ini pak. X bawa furniture nah. X bawa furniture Siap, pick up di Bandung harga bang? Kita buka di 72 harga tujuh tahun 2013 pemakaian tiga belas ya tiga pemakaian 14 belas iya, pajak bulan januari panjang pajak bulan januari panjang teman teman di Rosauto auto buat yang nyari pickup nih kemarin ada yang nanyain ya, ya. di di roso oh, betul siap dia Dateng nyari dia bang yang pickup dong bang tolongin katanya nah. nah ini ada udah ac udah, udah ac, AC. Carry. suzuki carry tahun dua ribu tiga ac audio jedak jeduk Kir hidup pajak hidup pokoknya Buntable. Tinggal pakai ya Bang? Tinggal pakai tinggal Siap pakai. Uh, Ada Ignis ya? Ignis GX oh. eh, Manual 2017 GX Manual sama ya? Sama ada Fios 2014 Matic Matic ya? Nah, bukan bekas taksi Bukan, bukan bekas taksi. taksi Bukan oke. Taksi. Bang kita bahas dulu nih Bang yang Ignisnya nih Bang Siap Nah Ignisnya itu tahun berapa Bang? Ignisnya 2017. 2017 2017 Pajaknya bulan? Pajaknya bulan 9 Bulan 9, 9 Jakarta teman -teman. Selatan Jakarta Selatan ya? Jakarta Selatan Jakarta tangan Selatan. pertama Siap kilometer apa bang? kilometernya baru tiga puluh tujuh, ribuan, tiga puluh ribu ya. Jamin asli, tipenya GL atau GX, GX manual ya? Aa, dia udah recta table, udah keyless entry, siap lampunya LED, siap. Wah di kelasnya Nah terkeren bandingnya Ngambil LCGC Bendingan ini Bendingan <laughs> Ignis Siap Jauh Kilometer juga rendah ya Bang Kilometer ya? rendah Kilometer rendah Nah Ignisnya di Bandrol berapa Bang harganya Bang Kalau Ignisnya kita buka di OLX itu 122 122. Untuk Derosa Auto Bang, berapa Bang? 115 aja. Nah, 115 bisik-bisik ya teman-teman Bisik -bisik. ya. Jangan, -jangan, -jangan, -jangan. Jangan kenceng-kenceng teman-teman. Jangan ditawar lagi. Jangan udah ditawar bagus. lagi. Pokoknya udah murah udah dijamin. Murah, dijamin ya. Semu termurah di OLX. Siap. <laughs> Ignis tahun 2017. 17. Pajak bulan 9. Pajak bulan 9 tipe GX manual. I, 115. Manual. Untuk temennya Derosa Auto. Yeah. Siap. Yeah. Nah, terus ada Fios Pias G-Automatic 2014 pajak bulan 7 iya. atas nama BRI. Siap Bukan kendaraan operasional orang-orang Cuma pemakaian direkturnya aja Pemakaian direkturnya Mobil masih mulus, bannya juga masih tebel, AC nya juga dingin Dingin, Oke. mantap pokoknya Kilometer berapa Bang? Usih, kilometer 117 ribu 117 ribu, 117 ribu. Siap, ya. nah, nah, Bebas laka, bebas, bebas banjir, laka, bebas banjir. Harganya di berapa bang? Harganya itu kita buka di satu empat lima. Satu empat lima ya. Nah, khusus teman-teman dari Lusa Auto, saya tawarin satu tiga tujuh aja. Tiga <laughs> tujuh. Malah lebih murah Tapi banyak bulan depannya <laughs> Bisa bisa terima panjang. Bisa terima panjang. Bisa atas nama. Tapi harga menyesuaikan. Siap. Bisa <laughs> langsung atas nama pemesan. Harga apa? menyesuaikan teman-teman ya. Siap. Kalau gitu, pokoknya semua yang ada di garasi Gading dijaming sama. Bang Yanwar eh. nih, ya Bang ya, siap. siap kalau gitu ya, oke teman-teman dari Deros Auto tadi kita sudah lihat video-videonya dari unit-unit atau stok-stoknya garasi gading, garasi gading ya teman-teman. Pokoknya dijamin nggak kecewa. Semuanya sudah diungkapkan sama ownernya langsung. Kondisi mobil, harga terbaiknya juga sudah. Pokoknya Tinggal ngecek aja Tinggal ngecek aja Bawa mekanik silahkan Bawa mekanik silahkan Bawa inspektor silahkan Bawa inspektor silahkan pokoknya Jadi alhamdulillah gak jadi belum rezeki <laughs> Siap bang Siap. Oke bang kalau gitu sebelum kita tutup Siap. Mungkin ada yang mau disampaikan Untuk teman-teman deros auto Barangkali nanti yang punya rejeki banyak Mau beli mobil atau mungkin mau apa tukar tambah? Silakan Bang, langsung Bang. Ah, buat teman-teman Derasa Auto, ya. Apabila ingin tukar tambah, boleh silakan Kesini sini langsung. Ya. Bisa langsung tukar guling, bisa sebagian aja buat diambil, silakan. Siap. Atau mau dijual aja, beli aja nggak ada gak ada masalah. Siap. Ah, jadi bang? penjualannya kes -kes aja lah, lah. khusus spesial uang cash, tunai, kontan ya, Bang ah, ya. Ah, siap. Siap. Oke, ada lagi Bang mungkin? Cukup. Cukup ya. ya. Oke teman-teman Deros Auto, nanti kita akan lanjut lagi keliling showroom bersama para owner dan juga para marketingnya showroom. Ya kita akan berbagi stok dan juga berbagi informasi seputar harga mobil terbaik pokoknya. Tinggal dibeli aja, tinggal dipakai, transaksinya gampang pokoknya ya bang ya. Siap gampang. siap kalau kita. Gitu. Nanti kalau yang subscribernya Deros Auto, tinggal kabarin siap. aja. Kita subskribernya biar dikasih harga khusus. Nah, gitu. siap. Aku saya lupa. <laughs> nah, nomornya kosong delapan satu lima, delapan tujuh, delapan sembilan, lima satu Oke, kata kuncinya begitu telepon Bang Yanwar, bilang Satur. aja dari channelnya Derosa Auto ya. Oke, okay, kalau siap. gitu terima kasih banyak. Wabillahitulikwalhidayah. Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah.